Selamat datang di channel Dunia Aji. Ini vlog pertama saya. Di video ini saya tidak bermaksud apa-apa atau menyinggung satu sama lain. Apapun yang kalian pikirkan atau asumsikan. Seperti apa? Di sini saya hanya ingin bercerita pengalaman dengan dunia Aji yaitu dunia saya sendiri maksudnya uh, saya hanya ingin bercerita pengalaman saya tentang hal-hal mistik oke okay. jadi beberapa belakangan ini saya pernah uh, sering mengalami hal-hal uh, mistik dan aneh-aneh uh, kepada diri saya tentunya uh, yang saya rasai selama ini itu ada hal-hal atau aura-aura yang memang enggak tahu sebabnya saya juga enggak ngerti itu apa dan yang saya rasakan itu nah itu kejadian jadi belakangan beberapa minggu yang lalu sempat jadi ceritanya begini beberapa minggu yang lalu itu teman saya itu bekerja di salah satu proyek pembangunan sebuah pabrik jadi lahan kosong itu dirombak gitu yang asalnya hutan dirombak dijadiin pabrik gitu kan suatu ketika uh, saya ketemu temen itu temen saya itu saya merasakan uh, badan saya itu uh, menggigil dari ujung kaki sampai kayak orang kestrum gitu jadi perasaan itu kayak nah, seperti itu dan kita saya uh, ada aura-aura yang bikin bulu kuduk merinding gitu ya seperti biasanya saya melepasin diri aja saya nggak tah nggak ditahan dan suatu ketika pas itu di depan teman saya itu pas dia pulang kerja uh, kebetulan kita ngobrol terus sama-sama ngobrol ngasih tak kenapa ada aura-aura yang bikin saya gak nyaman gitu ke badan gak nyaman kayak perasaan itu merinding terus kaki pegel pegawai gitu dan saya berusaha uh, menjemin mata saya duduk dan tiba-tiba apa yang terjadi uh, ada pada macam masuk ke diri saya dan tiba-tiba hmm, jadi itu jadi tiba-tiba saya berdiri terus saya berdialog dan pada saat itu juga dia uh, berjoget gitu jogetnya itu joget dan saya menari saya narik kalau waktu uh, itu saya nari beberapa kenal si kejadiannya saya nyari isoprek, terus tiba-tiba dia joget, dan dia mengaku uh, uh, sosok, katanya sosok jin Nyai yang berani proyek itu. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu uh, bagaimana dia uh, nanti diajak bicara atau... Sebenarnya basic saya sih nggak bisa nari ya, nggak bisa nari. Tapi tiba-tiba saya bisa nari, bisa joget bisa uh, benar-benar itu lakukan-lakukan tariannya itu kelihatan gitu. Padahal saya sama sekali basicnya nggak bisa nari sama sekali gitu. Nah dari situ teman saya kaget. Teman saya langsung nanya, ini siapa? Gitu, ini siapa? Saya sosok, -sosok yang itu sih dalam bahasa Sunda ngobrolnya lain <guluh> nah, sebenarnya sih bisa aja uh, kita mendatangkan dia untuk saat ini buat ngobrol cuman makanya saya berani siang hari itu karena saya ada perasaan saya ada perasaan takut kalau sendirian gitu lost control dan nanti saya hmm, malah kemasukan yang lain uh, kalau bisa penasaran saya biasanya dipandu oleh teman saya atau saudara saya, buat jagain saya. Nah, saya sekarang coba mau manggil sosok Ronggeng itu. Yang kalian perhatikan dan bandingkan karakternya, terus cara bicaranya sama dia berjoget gitu kan, itu benar-benar luas kayak... Walaupun masuk ke diri saya laki-laki, tapi dah luas si ke uh, gitu. Jadi ini saya percaya nggak percaya, tapi yang pasti saya pernah ngalamin hal itu. Dan kadang bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri. Baik, uh, uh, ini percaya percaya ya, tapi uh, saya coba buat meditasi. Uh, dan saya uh, mau manggil uh, sosok. di sini saya hanya butuh uh, selain, uh, mungkin yaitu jadi sosoknya itu yaitu seorang penari penari yang berpakaian tradisional itu mungkin pakai kebaya atau zaman dulu dukung pun yaitu pas saat kejadian gitu, dia itu yaitu menarik sebrentus dia selain ke sini dan dia sempat uh, mau naik gitu ke ke layar saya itu kayak naik ya kalau kalian bisa uh, pernah nonton film-film zaman Zipitung atau zaman jaman kayak penari penari tradisional itu dan nari buat menarik uh, simpati laki laki itu. Nah, dia ngelakuin hal itu ke teman saya gitu, nari di situ. Terus dia joget -joget, sampai berjoget-joget, uh, sampai meletin lidah gitu. Uh, Sebenarnya kalau misalnya saya pantul juga Masuk cuma jangan dia. Oh, mungkin bisa hari aja atau apapun uh, kejadiannya. Gitu. Cuma kalau misalnya dia ada berdua pasti ada komunikasi. Gitu. Jadi sebenarnya uh, bismillah bisa aja. Nah kita coba ini mah kalian percaya nggak percaya? Tapi kalian nanti perhatikan saja ya, perhatikan bagaimana. sudah memikirkan kainnya yang nah bisa kain apa ada spray di pas saat itu kejadiannya uh, itu sosok yang emang seorang penari yang berbaju tradisional mungkin kalau misalnya kalian nonton film-film zaman dulu itu seorang gadis-gadis atau cewek-cewek yang berkonde yang pakai kembang tersebut belanda-belanda kayak gitu ngasih jari ini pakaian ini dia untuk kayak narik orang gitu, buat diajak joget dan sebagainya seperti itu nah, ini percaya nggak percaya saya akan coba e, nanti saya nggak bakalan bikin ya. saya coba meditasi seharusnya sih ada satu orang yang ajak interaksi ngobrol atau apa biar dia bercerita dia dari mana asalnya terus kenapa mau ke sampai masuk ke diri saya pada saat itu dia bilang euh, saya dia dibunuh, dibunuh terus dia arahnya uh, itu masih penasaran. Nah saya coba. Nah pas saat teman saya lewat situ terus kata dia sih lakunya jok. Gitu. Nah saya uh, sebenarnya saya uh, ngerasa takut juga tapi Kita coba, dulu. Ya, kita coba. Dulu. harus ada satu orang lagi yang harus dengar gitu. Nanti kali ini saya coba kacanya. Nah, sengaja saya nggak matiin gitu. kameranya. Nanti saya mau coba macamin mata dan apa yang perubahan atau reaksi yang terjadi nah, kalian dengan aktrisnya. Nah, nanti bisa bedain. Aja. cuma saya waktu itu enggak pakai apa-apa cuma dia terus dia narik spray narik seperti terus dikalumin tamu dia kesini gitu terus dia buka baju seolah-olah itu kayak mempersilahkan tamu-tamu buat ngajak dansa dia coba saya mundur dikit ya ini coba saya ini sebenarnya uh, enggak Kalian mau percaya atau enggak saya tekankan lagi ya Cuma saya ini mau bercerita gitu ini Yang saya lakuin kayak gini tuh uh, Nanti kalian bisa bedain uh, pas saat saya berbicara atau Pas nanti emang benar-benar langsung tuh ada perubahan tidak karakter seperti apa terus, Ya saya, jadi aja juga bilang kan saya enggak bisa nari Tapi nanti Sama Jumin Bapak dulu pernah ngalamin hal seperti itu terima kasih sudah menonton mohon maaf kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih